hai guys kembali lagi di channel Arimoto Moto berhasil tambah batas edisi kali ini saya akan membuat sebuah puding coklat puding coklat saya menggunakan bahan dari nutrijel yaitu rasa coklat bahannya sudah saya siapkan terus saya gunakan air ini 400 cc terus santan kara lima ratus lima miligram dan buku, saya masukkan menjadi sebelum ini saya akan tuangkan susunya susu bulu krim coklat saya tuangkan Oke. ya aduk, dan aduk dengan Udah mau mulai mendidih, saya akan siapkan tempatnya Pudingnya udah aku siapkan Nanti lagi akan saya tuang guys ya Oke, saya tuang pudingnya Nanti Setelah puding susu coklatnya Udah selesai Tunggu, tunggu didinginkan guys ya Saya akan membuat Pelah vanilanya Saya menggunakan air 250 cc Dan pelah vanila ini 60 gram Oke okay. Saya akan langsung sabar ya Oke okay. Airnya udah saya nyalakan Nantinya Dan akan Halus, halus langsung aja akan saya angkat guys ya saya matikan dulu bornya oke akan saya angkat sudah saya siapkan kalau saya tuangkan kelapa nila tari. Puding susu coklatnya udah selesai. Tinggal kita kasih pelanya kelapa nila kali ini saya ngasih kelapa nila biar manis.